Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat as-sabur Islam, uji syukur marilah kita haturkan kepada Zat yang Maha Kuasa atas segala-galanya. Berkah Rohman. Sifat pengasih serta rohim yang merupakan sifat penyayangnya, Allah berikan kita kehidupan, kesehatan, riski serta ribuan nikmat lainnya. Solawat serta salam, marilah kita panjatkan kepada utusan Allah. Yang mana, baginda Nabi Besar Muhammad, melalui payahnya Alhamdulillah agama Islam menjadi sempurna dan menjadi rahmat bagi alam semesta. Amin. Perang Mutah merupakan perang antara kaum muslimin melawan suku Ghassan dan pasukan Romawi. Perang ini terjadi tahun 8 Hijriyah bulan Jumadil awal. Penyebabnya adalah pemimpin suku gasan hendak menyerang Madinah setelah mereka menolak ajakan Rasulullah untuk masuk Islam. Selain itu, penyebab lainnya adalah dustanya Kaisar Romawi bernama Heraklius yang menyatakan tetap masuk Islam, padahal telah murtad. Pada perang muta ini jumlah pasukan muslimin adalah 3.000 orang dan pasukan musuh ada 200.000 orang. Rasulullah menunjuk Zaid bin Haritsah sebagai pemimpin. Jika terjadi sesuatu pada Zaid maka digantikan Jafar bin Abi Talib. Dan jika terjadi sesuatu terhadap Jafar, maka digantikan Abdullah bin Rawahah. Ia kemudian mengabarkan hal ini kepada sekutunya, yakni Raja Heraklius dan Raja Romawi. Sebelum peperangan dimulai, pasukan muslimin sudah memata-matai musuh untuk mengetahui jumlahnya. Saat sudah tahu musuh jauh lebih besar, pasukan mulai ragu hingga Said memotivasi muslimin. Kedua pasukan bertemu pada sore hari hingga langsung mendirikan tenda karena tidak ada perang di malam hari. Zaid menggunakan strategi menyerang musuh saat masih gelap, yakni pada waktu subuh. Musuh tidak menyangka akan datang serangan hingga banyak sekali berguguran dari pasukan musuh. Perang berlangsung dari pagi sampai menjelang maghrib tak berhenti dan pasukan muslimin sholat di atas tunggangan kuda-kudanya. Pada hari ketiga dan keempat, mulai ada yang berguguran dari pasukan muslimin, namun hanya satu-dua orang saja. Pada hari kelima, Heraklius memerintahkan untuk menyerang lebih dahulu di waktu subuh. Pada hari kelima ini, Zaid menjari incaran musuh karena ia yang memegang bendera Panji Islam. Keesokan harinya, Muslimin menyerang dengan strategi yang sama hingga membuat musuh kewalahan. Hebatnya, selama dua hari tidak ada satupun pasukan Muslimin yang terbunuh. Sementara, Pasukan musuh yang terbunuh sangat banyak hingga mayatnya bertumpuk-tumpuk. Perang pun beren dengan sangat luar biasa, seiring berjalannya waktu, lelah pun menghantui para prajurit muslim. Hingga gugurlah Zaid pada saat itu setelah tombak musuh menembus dadanya. Jafar yang berada di dekatnya langsung mengambil bendera panji tersebut. Kini giliran Jafar yang dikerumuni begitu banyak musuh hingga tidak bisa bergerak. Pada hari ke-6... Jafar kembali menjadi sasaran utama musuh hingga dikerumuni banyak orang. Tangan kanannya yang memegang bendera kemudian terpotong. Maka, Jafar memegang bendera dengan tangan kiri. Tangan kirinya kemudian juga terpotong hingga ia memegang bendera dengan sisa tangannya. Jafar kemudian terbunuh setelah tertusuk dadanya. Maka, setelah itu Abdullah mengambil alih bendera. Abdullah sempat ragu sejenak dan dia memotivasi dirinya sendiri dengan bertakbir. Hingga ia kemudian menerjang menyerbu musuh dan juga kemudian gugur. Muslimin sempat kebingungan pada saat itu karena tidak ada lagi pemimpin hingga akhirnya terpilihlah Halid bin Walid yang pada saat itu masih baru masuk Islam. Halid bin Walid menggunakan strategi cerdik hingga kemudian berhasil memenangkan pertempuran. Pada malam hari setelah kematian Abdullah bin Rawaha, Halid bin Walid memerintahkan agar tidak ada yang tidur untuk mengatur strategi. Akhirnya, Halid bin Walid mengeluarkan 600 orang dari pasukan utama dan membaginya ke dalam pasukan kecil berisi 50 orang. Berarti ada sekitar enam pasukan kecil yang kemudian dipisahkan dari pasukan utama. Pasukan ini diperintahkan mundur ke arah Madinah dan mengambil pelepah kurma yang sudah kering. Ketika terdengar takbir ketiga dari pasukan utama, maka kelompok 50 orang yang pertama harus maju, kemudian disusul oleh kelompok selanjutnya. Selain itu, Halid bin Walid juga memerintahkan semua pasukan untuk berganti pakaian. Tidak boleh ada yang memakai baju yang ada bercak darah atau baju yang kotor, semua harus bersih. Halid bin Walid juga mengganti pasukan yang di depan ke belakang dan yang di belakang berganti ke depan. Sementara, pasukan yang ada di sayap kanan diganti ke sayap kiri, begitu juga sebaliknya. Keesokan harinya, Halid bin Walid mengumandangkan takbir dua kali dan diikuti seluruh pasukan. Ketika takbir ketiga, maka semua pasukan menyerang dan pasukan 50 orang yang berada jauh di belakang di arah Madinah juga maju. Dengan cara ini, pasukan musuh jadi kebingungan karena mereka seperti menghadapi pasukan baru dengan wajah dan pakaian yang masih baru. Tak lama kemudian, pasukan 50 orang pertama datang dengan menyeret pelepah kurma dengan kudanya hingga debu beterbangan. Musuh mengira itu bala bantuan dari Madinah karena debunya banyak beterbangan. Musuh tidak mengetahui berapa jumlahnya, tapi terlihat banyak. Begitu juga saat pasukan 50 orang kedua, ketiga dan seterusnya berdatangan membuat musuh ketakutan. Akhirnya, Heraklius sebagai pemimpin Romawi memerintahkan semua pasukan mundur karena 3.000 orang saja tidak bisa dikalahkan selama enam hari. Apalagi ada pasukan baru, karena pasukan musuh mundur, Halid bin Walid juga memerintahkan Muslimin mundur agar musuh tidak mengetahui fakta yang sebenarnya mengenai jumlah mereka dan strategi mereka. Dengan ini, Muslimin memperoleh kemenangan melawan Ghassan yang dibantu Romawi, salah satu kerajaan paling besar dan kuat pada masa itu.